Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Lu, ada investigasi terbaru bahwa yang misi-misi itu juga tak sedikit di antara mereka adalah orang yang beragama non Islam, bang tapi memakai jubah-jubah keislaman, identitas-identitas keislaman, sejatinya agama mereka bukan Islam, ada loh bang, videonya ada itu. Banyak kali cakap kau, Mana ada Serius. orang Kristen di situ? Serius? Maling itu, namanya kan konspirasi untuk membenarkan, apa kalian menghapus noda, nanti dibuat seperti itu. Kalau orang Kristen itu baik-baik, kau lihatlah, studio ini enggak pernah aku meminta, dikasih aja, dikasih ini, dikasih enggak mungkin aku menolak rezeki enggak mungkin aku menolak berkat lah kau dari kemarin kau tunjukkan dari Amerika hanya buku sekarang hanya mik doang <laughs> kasihan ban bibir kau sudah berbusa-busa bicara kasihan aku lihat kau nandar itu rumah-rumah mewah itu background aja nih itu pakai layar hijau ya itu banget ini banget aku... penghasilanmu udah berapa sekarang udah sampai 7 juta sebulan dari YouTube ke kan, channelmu, udah ada tiga, enggak ya? Channelku tiga, Panjeli Sonatan, Jonathan Dandar, nah. sama Benteng Iman. Benteng nah. Iman udah lihat channelku. Benteng Iman sudah enggak ada mutu, semua channelku. Penting adalah penontonnya subscribe mulu kan, tapi lumayan banyak. Kulitnya subscribe, subscribe mulu ya. <tuh> ya, kalau benteng Iman sudah empat puluh ribu dulu, nah, itu, kan, itu dulu itu viral, dulu itu viral, cuma tidak menampakkan wajah. Hanya konten-konten hmm. uh, ini ya dari oh, cuplikan, cuplikan ya, ya dari cuplikan-cuplikan jadi enggak ada wajah aku nya eh tiba-tiba kena dis monetize Jadi harus menampilkan wajah Bang hmm. Bilang aja wajahku jelek jangan patah ditampilkan kan <laughs> ternyata <laughs> ya aku pikir YouTube akan berterima kasih dengan pengakuanmu itu kan <clears throat> Tapi yang satu lagi puluh ribu ya Yang mana <laughs> Yang kan ada tiga channel benteng iman satu lagi apa Jonathan Nandar satu lagi Epanjelis yang Epanjelis itu Epanjelis baru sembilan ribu benteng oh, 9, iman empat puluh kalau Jonathan Nandar delapan <coughs> uh, berapa ini tujuh puluh sembilan ribu ya aku pas sih delapan puluh ribu pas sembilan ya dikit lagi kok uh, menyaingi layar teologi lah. <laughs> dan makanya nandar kalau kalau berbuat itu jangan tanggung-tanggung. Kalau kau menghujat Kristen hujat habis-habisan. Jadi biar cepat nah, kau warnain nah. subscriber. Kok enggak boleh kau aja memang bilang Yesus menikah itu sudah hujat itu. Tanggung nah, bilang Yesus bang. Yesus menikah bilang dengan mempunyai gundi empat gitu buat. Langsung subscriber nah. meledak-ledak kayak bom. <laughs> salah Bang, salah Bang. Ada bukunya. Jadi Ketika aku mengatakan Yesus menikah itu bukan suatu penghujatan, bukan Jangan kau ambil buku-buku manusia, Nandar Contoh, nanti kau ambil buku Salmar Ruzdi, dibilangnya Al-Quran itu satanic perses Masa harus kau percaya itu, kan tidak Makanya, kitab suci itu aja kau baca, gak usah ambil-ambil buku-buku karya orang Lihatlah wajah kau tidak ada wajah damai sejahtera, kau bandingkan dengan wajahku Penuh keceriaan, damai sejahtera, hmm. Hahaha, <laughs> mata komentar kayak mata jengkol, tak <laughs> ada damai -da sejahtera. -da -da -da -da -da -da -da. Lihatlah, <laughs> aduh, aku bagi sariawan yang mau ketawa nih. nahan nahan makanya buat titik dua di sini, mu itu nalar. Biar, biar resmi kau hmm. jadi orang apa, orang apa itu beriman. Titik dua di sini kan, ciri-ciri -cir orang beriman. Kalau kau belum beriman, muka mu ndak ada titik duanya. Kayak wajah mukai kaya orang Batak di, di di sini ada muncul nah. Ha. Pulang. Jangan ya, kau ada keturunan orang Batak kau nandar. Ya lah sini mu. Sama Nanda. dengan aku. Sama. Ha? Cuma, ha? Ha, sama teman-temanku. Teman-temanku teman -teman orang Batak semua, Bang. Makanya oh. kalau aku ada ngomong logat longgat batak karena temen-temen batak Kristen semua itu kalau di PN itu ada orang batak karena jadi lawyer itu kayak jadi harus banyak orang batak gitu kali ya ya memang lawyer itu didominasi oleh orang-orang batak ya orang-orang medan gitu jadi aku <tuh> karena sering berinteraksi dengan mereka akhirnya kadang logatku jadi kebatak-bataan ya Cici Macam mana cici. pula tuh ini nah <tuh> itu kan <tuh> Jadi, Nandar, ayo bincang-bincang apa yang mau kita bincangkan hari ini. Kok ngajak-ngajak aku debat, tapi kok malu-malu, busuk. Enggak, aku lagi mau review perdebatan antara Yusuf Manukulu dengan uh, salah satu netizen ini, Bang. Oh, ayo-ayo. Mau, ayo. mau aku putarkan. Ya. Review. Mau putarkan. Mau kita putarkan. Mau sama, sama Ya. Oke, okay, bentar ya. Ya. Tapi di gereja ibu ada salib tidak? Ada salib tidak di gereja ibu? Uh, kalau ada? salib dibuat itu ada Pak isbah hiasan Oke. Okay. Saya tidak menenang, akan bodoh apa? mengatakan saya tidak akan bodoh ya, Pak, mengatakan Pak, bahwa Pak, Ibu Bentar Pak, Ibu, Pak, Pak suaranya yang santai aja Pak ya, enggak usah ini, enggak usah ngotot-ngototan kayak begitu ya. Jadi supaya kita berdiskusinya bisa enak gitu, ya. Jadi kalau narasumber lagi menjawab, Anda tolong hargai, tolong diam dulu sampai ya. beliau selesai menjawab. Baru Anda memberikan tanggapan gitu Jadi supaya diskusinya juga enak ya Baik, Oke, silakan. saya biaskan, Bu, ya. Saya tidak akan bodoh dan menuduh Ibu sedang menyembah kayu Bu. Ya Karena saya tahu Ibu tidak menyembah kayu Saya tahu, saya melihat di depan mata Tapi Tuhan melihat hati Ibu Kami umat Katolik bukan orang bodoh Yang tidak bisa membedakan Antara Tuhan dan Patung Bagi kita Penyembahan berhala itu adalah Barang siapa mencintai sesuatu lebih dari dia mencintai Allah, stop. Apapun stop, cinta dar, itu merupakan seorang penghamba berhala. Wayananda, stop dulu kita tanggapi. Nah, sekarang eh, kalau tanggapi kita dulu kita sedikit sedikit aja kita tanggapi jangan panjang-panjang ya. Kalau tanggapan dari aku yeah. begini. Aku kemarin kan sudah ada buat buat video khusus, apakah orang-orang Katolik menyembah berhala? Kan ini sudah ada aku itu. Inilah yeah. kebanyakan Man. orang Kristen kebanyakan orang Kristen pun begoders saya bilang. Nah, di, di kitab Ulangan 20 itu memang sudah dijelaskan. Jangan membuat bagimu patung yang menyore apa apapun yang ada di langit atas yang ada di dalam di bumi bawah untuk disembah. Nah, orang hanya mengapakan jangan membuat bagimu patung. Nah, orang kaum-kaum begoders Kristen tidak mengerti bahwa di Bait Allah itu ada patung. Patung apa namanya? Patung kerubim. Kerub itu dibuat, ada perintahnya. Waktu di bait Salomo itu dibuat. Nah, sekarang di gereja Katolik ada patung. Apakah mereka berbakti kepada patung itu? Tidak, buktinya apa? Patung itu dipahat, ditelukut-telungkupkan, dibalik-balik, itu pembuatannya. Yang kedua, mereka tidak pernah berdoa harus menghadap patung itu. Tidak, contoh di rumah saya ini tidak ada patung. Saya enggak mesti mencari kemana patung itu ada, enggak mesti. Ya. Jadi ini memang saya tidak setuju dengan Yusuf Manobulu membawakan materi ini dengan kawannya. Yang kedua, mereka tidak ada berbakti kepada patung itu. ya Contoh, misalnya patung itu harus dihadap, uh, mereka hadapi misalnya satu hari uh, juatu misalnya, itu enggak ada. Maka orang-orang Katolik tidak bisa dikatakan menyembah patung dan berbakti kepada patung itu. Enggak bisa. Yang tidak bisa itu berbakti, beribadah, dan menyembah kepada dia. Mereka ke gereja bukan menemui patung. Kalau patung itu dianggap berhala, maka pastor pun berhala. Karena mereka ke gereja menemui pastor. Pastor kan di depan terus. Apakah pastor juga berhala kalau dibilang tiap minggu mereka ke gereja? Kan tidak. Ya kan? Kalau patung, itu kan hiasan. Loh, di baik Allah ada patung kok. Ya kan? Kecuali ada seonggok batu mereka berbakti kepada batu itu. Kalau menyembah harus ke arah batu itu. Dimanapun mereka berada, itu nyembah berhala. Nama berhala itu batu atau pohon. Orang penyembah pohon kan gitu juga. Gak bisa dia kalau tidak sujud ke arah pohon itu. Nah, dibilanglah pohon itu sebagai tanda. ya Tanda keberadaan Tuhannya. Dimanapun mereka berada, harus sujud ke arah batu, ke arah pohon itu. Kan <tuh> demikian. Dan mereka harus beribadah kepada pohon dan batu itu sesuai aturannya. Tidak boleh sembarangan lah. Kalau orang Kristen dimanapun, dia berdoa bisa. mengada ke sana, ke sana, ke marah. ada patung pun di situ, dia bisa doa. Apalagi orang Katolik. Nah, benar kata si penanya tadi. Di gereja ibu, apakah ada salib? Ya, ada salib. katanya Berarti ibu menyembah kayu. Kan gitu. Karena salib itu sebagai simbol. Bukan untuk disembah, tetapi ada di di dalam gereja. <tuh> Tapi memang lambat laun. Gereja karismatik sudah menghilangkan beberapa simbol salib. Saya sudah banyak masuk kerja kasus karismatik. Salib itu sudah mulai tidak ada. Yang ada misalnya alpha, omega, gitu kan. Sudah itu, kalaupun salib kecil dibuat, itu di mimbarnya saja. Pernah di sini waktu kami di Kandis ada kebaktiannya, ada salib di mimbar itu ditutupi pakai pakai apa namanya pohon daunnya. Datang pendetanya itu marah dibukanya itu pohon. Biarkan salib ini ada katanya. Bukan berarti kita menyembah salib. Karena waktu itu ada datang petinggi-petinggi, jadi orang itu agak-agak segan, ditutup lah itu pakai pohon-pohon apa, bunga-bunga. Dia buka, biarkan ini kelihatan katanya. Jadi, saya pun tidak setuju kalau ada orang bilang, orang Katolik menyembah patung Yesus. Kan demikian. Tidak. Tidak, kawan. Oke, silakan Nandar. Kalau dari kamu gimana? Coba tanggapi. <tuh> Hei, Nandar. <tuh> Lari pula dia. Hebatan, Nandar. Uh, aku sih justru yes. aku ber, berdasarkan pengalaman aku sendiri. Memang, ini yang pertama ya, tentang patung. Ya, coba tadi, abang sebentar ya. Saya mau meminta abang untuk konfirmasi, ada perintah untuk membuat patung itu di ayat berapa ya? Biar aku cari, bukan perintah. Oh keruk ada-ada tunggu sebentar kita carikan sebentar. iya cuman sabar. sabar Keruk Di video saya itu ada itu ya Itu disuruh ya, dibuat Tuhan kami. Ya sabar-sabar Ya eh, Keluaran 25 ayat 18 kau bisa bukakan Mana mana Keluaran 5 ayat 18 Tariah, kan tariah, buka. Kita, kau kan bisa bu, kau punya Alkitab enggak? Kalau enggak, biar aku bukakan di sini. Ya bukakan aja di layar bang, nanti aku oh, tambah. Ya, hmm, aku tambah. Wuh, Alkitab, Alkitab pula. Nih, karya awal, awal. Keluaran berapa tadi kau bilang? Keluaran 25 lima. Tadi hmm. aku share skrip. Banyak ayat ya, aku salah satunya dan beberapa salah, salah satu, salah dua. Kayak ulangan aja, dah, bukakan. Entar ya, Bang. Luar, keluaran 25 yeah. ya. sabar Aku ada janji live jam 12, belas. undur lah di setengah jam, karena ada si Nandar, bala-bala, bili-bili, bolo-bolo Dah, udah nampak nalar ayat delapan belas, Udah gajian kok hari ini, nalar dari YouTube. Aku apa? Sudah gajian kau dari hari ini dari YouTube? Eh uh, uh, Bang Sang Debater kayaknya senyum-senyum karena udah ada masuk ya. Belum, belum. Aku belum belum lihat, aku belum lihat. Masukku sekali sekali kontrak ditraktir laku. Kan aku juga yang mempromosikan kau. Ya, Jakarta. Di Jakarta aja, Bang kalau mau ditraktir, Bang. Oke, okay, kapan waktu ya? Kamu di Jakarta atau Jawa Barat? <laughs> Oke, okay, ini. Pas Minggu. Dan harus Oh sebentar-sebentar anakku telepon. Sabar ya Nandar ya. Bukakan itu Nandar. Bukakan dulu itu. Itu kan udah. Terputus apa aku internetku. Iya ya enggak ya, apa-apa. Nah sekarang dari kamu bagaimana Nandar? Coba itu dia lakukan kasih ayat. Abang coba uh, buka bang. Apa namanya itu. Uh, apa ya tanah online Bang, tanah online Gak usah bicara tanah kita kan bicara kekristenan Lah Abang gimana sih Bang, enggak soalnya gini Bang Kebanyakan penerjemahan Alkitab itu tidak sesuai dengan aslinya Dengan original language dengan original eh, iya. Kan bahasa. Iya, makanya, makanya kami bahasa. kan begini loh Nadar Kami yani. kan kristen kami Kristen, hmm. maka yang kami <tuh> pahami itu adalah Bible yang sekarang kami pegang. Kalau kamu bilang nanti yeah. kayak tanat lah, kayak inilah, itu enggak urusanku. Urusan kami Bible. ya yeah, yeah. <tuh> Kecuali kamu bilang, kita buka misalnya Bible. Minyaknya uh, Sabda itu kan ada itu interlinear ya merujuk kepada hmm. situ aja jangan kepada tanak jangan kepada yang lain-lain enggak abang tahu tanak enggak oh, kenapa abang tahu abang tahu tanak enggak tanak halo tanak itu kan singkatan tanak itu kan orang neviin itu itu kan juga salah satu iya. kitab yang terdapat di dalam ini di dalam ini tidak <coughs> tetapi dalam ada perbedaan ada perbedaan nanti di dalam beberapa bagian itu tidak sama gak. semua itu Nandar. Nah oke, okay. kalau di, kita kalau kita membuka uh, ya gimana? Bang. Nah di dalam Keluaran 20, ini aku baca ya Keluaran 20 ya Bible. Iya sama Keluaran 20, jangan berbuat bagimu ya. patung yang menyerupai apapun. Iya. ya Keluaran 20, puluh ayat keempat jangan membuat bagimu patung yang menyerupai ya. apapun yang ada di langit di atas ya. atau yang ada di bumi, di bawah atau ya. yang ada di dalam air, di bawah bumi. Share screen dulu layarku itu. Share screen dulu oh, layarku. Ya, ya. Itu. Lah sama aja yang kubacakan juga Ih, itu kenapa? Oleh ada. Oke, okay. lanjut aku, apa? Ini soalnya pakai HP, pakai HP aku uh, kecil <tuh> layarnya. Al Gak bisa lihat aku. Coba Gak lihat ini segitu besar, masa nggak lihat? Jangan iya, membuat bagimu HP, patung. Oh, makanya kau, saudara-saudara <laughs> Simanmu, pelit-pelit mau memberikan kolektor. <laughs> ada, ada laptop, ada laptop, uh, ada laptop. Gak lihat ini? Jangan, jangan, jangan, jangan, jangan me ini itu apa namanya? Gak boleh kayak gitu, Bang. Jangan Bolehlah. boleh lah, dia panik. semangat. Saudara-saudara Simanmu membantu kau dalam apa pewartaan dakwah aku, kan. aku bisa aku bisa beli sendiri kok sebab oh, banyak kali gaya kau kalau bisa beli sendiri Enggak, udah, langsung ini tuh. langsung aja ke materi langsung aja ke materi iya bacalah baca ya, ya, baca, ya kan. aku baca Alkitab aja ya aku ya. baca Alkitab saja soalnya kecil nah ah. eh, ayat keempat janganlah kamu membuat bagimu patung yang menyerupai <tuh> apapun yang ada di langit dan di atas yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi, jelas ini adalah perintah Tuhan untuk ya. Bani Israel, ya. Atau di dalam keyakinan abang sendiri di dalam kitab suci abang sendiri nggak boleh buat patung. Begitu. Tapi nandar, kan tadi kita, kamu kamu baca dulu terus, ayat terus ketiga, abang. Ayat ketiga ya. dulu baca Nandar. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu pertama. Jangan membuat bagimu, maksudnya patung yang dimaksud di sini, patung sebagai alat menyerupai apapun yang ada di langit atas atau bumi bawah. Ayat kelima, jangan sujud. Jangan sujud menyembah kepadanya. Maksudnya masih terikat kepada ayat empat. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab akulah Tuhan alamu adalah Allah yang cemburu yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga, dan keempat dari orang yang membenci aku. Nah, kamu baca sekarang keluaran 26. 26 ayat 1 kan diperintahkan aja, Tuhan. Nah, buka aja, buka. ini diperintahkan Tuhan, malah membuat di kema suci ini. kemah suci itu harus kau buat dari 10 tenda, dan dari lenan halus yang dipintal benangnya dan kain ungu tua. Kain ungu muda dan kain kermizi. Dengan ada kerupnya. Buatlah litenun, haruslah kau buat semuanya. Ya Nandar. Di dalam pembuatan baik Allah, baik suci, kemah suci, sampai ke bait Allah nantinya berupa bangunan permanen, itu disuruh Tuhan membuat patung, patung keruk. Tetapi bukan untuk disembah, atau sujud, atau beribadah kepadanya, Nandar. Paham ya? Yang sujud menyembah kepadanya, contoh, ada seonggok batu. Orang sujud kepadanya, beribadah kepadanya. Kalau tidak ke arah batu itu sujud, maka dia doanya dibilang tidak sah. Itu baru sujud menyembah dan berbakti kepadanya. Contoh sebuah pohon. Kok Coba kalau lihat orang lagi yang uh, dibawa pohon. Wow, bicara apa dia kan, kayak rapal mantra itu. Dia kan dikatakan tidak sujud, tidak berbakti, kalau tidak tidak menghadap pohon itu. Ini pohon misalnya kan di pantatinya atau ke sana dia menghadap. Nah, itu baru nandar. Tapi kan ini tidak kasusnya. Orang orang Katolik tidak ada harus sujud ke ada patung itu, misalnya dia berdoa di rumahnya. Patung yang di gereja itu, oh mana arah gerejaku ya? karena aku harus ke sana sujud. Enggak nandar, enggak, Paham ya nandar? Silakan, apalagi nandar. Ya, ya, ya. aku jelaskan ya, Bang. Ya. <tuh> Dalam keluaran 20 ayat ke ya atau dari ayat kedua ya, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau dari luar tanah ke sini, tempat perbedaan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, dan di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab hmm. aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang dan yeah. uh, sekian uh, dan bla bla bla bla bla bla kayak. Yeah. Uh, terus abang tadi uh, mengomentari bahwasannya tidak masalah buat patung, yang penting kita tidak menyembahnya, begitu ya? Ya yeah. dan sujud tidak yeah. sujud. Ya. Yeah. Hmm. Nah sebetulnya keluaran 20 ayat ketiga dan ayat keempat ini menjadi dasar bagi sebagian kalangan teman-teman Kristiani -teman untuk menjustifikasi bahwa uh, orang Katolik atau agama Katolik ini menyembah patung karena ah, ah, makanya aku bilang itu. Kristen bebo ya karena kenapa Bang karena memang pada kenyataannya aku pernah sendiri dengar dari orang katoliknya kalau aku pengen kaya, kalau aku pengen punya anak, aku berdoa aja di Gua Maria, bersujud, mengarah hmm. kepada uh, bun, patung Bunda Maria. Bahkan di dalam uh, sakramen atau liturgi itu kan ada yang menyium patung Bunda Maria, patung Yesus, begitu kan. Justru ini adalah salah satu bentuk penyimpangan. Karena kan di dalam ayat uh, 3 dan 4 itu nggak boleh sujud. Ya kan? Gak boleh sujud menyembahnya. Dan salah satu bentuk penyembahan itu ketika meyakini bahwa patung itu memberikan efek, memberikan dampak atas segala hajat yang kita inginkan. Ya kan? Atas dasar inilah kenapa protestan menjustifikasi orang Katolik itu menyembah patung. Bahkan kalau kita melihat... Halo, Nanda sebentar. Bukan protestan. Ya, ya, protestan, kau generalisir semua protestan. Tidak. Itu hanya Kristen Begoder. <tuh> Jangan kau generalisir jadi protestan. Contoh ini. Okay. Ya. Kalau kamu pernah masuk gereja katolik, enggak? Enggak pernah mungkin, ya. Ketika mereka... Hmm. Orang itu berdoakan ada Marsinggang. Marsinggang itu ceritanya berlutut. Nah, pastor ya. ada di depan. Berlutut itu sama dengan bentuk penyembahan. Apakah mereka menyembah pastor? Pastornya enggak berlutut loh, berdiri. Kan tidak. Mereka bukan menyembah pastor itu, tapi menyembah Tuhan. Ya, orang tuh berlutut. Ya, tetapi pastor ada di depan berdiri. Apakah mereka menyembah pastor juga tidak. Ya. Sama ketika di aliran karismatik saya sudah lihat, ketika pentahbisan, orang yang ditahbiskan itu harus berlutut, menyembah dan orang-orang yang pastor senior menumpangkan tangan di atas mereka. Apakah mereka menyembah orang pastor-pastor itu? Pendeta-pendeta itu kan? Tidak. Kalau katanya menyembah dan sujud beribadah, contoh sudah saya sebutkan, ada seonggok batu, ya kan? ada sekumpulan orang yang mengaku bertuhan, maka dia sujud harus ke arah batu itu. Kalau tidak ke arah batu itu, dia tidak boleh. Itu namanya sujud menyembah. Enggak, beribadah enggak. dia harus, harus datang kepada batu itu sebentar aku enggak membilang agama aku ada membilang aliran-aliran uh, kepercayaan misalnya kalau batu itu tidak di, di disapa kalau batu itu tidak didatangi beribadah mereka kepada batu itu harus ke batu itu itu baru sujud menyembah dan beribadah berbakti kalau batu itu disuntil orang dengan kalimat apapun dia marah dia akan membela batu itu mati-matian, bahkan sampai titik darah penghabisan. Itu namanya berbakti. Sementara patung, banyak patung dijual sana, patung ya, di patah pata dibuang-buang pun ada. Oke, aku tangkapi ya, Bang. Halo? Oh, Ya. Oke, aku tangkapi ya. Silakan. Yuk. Ya, ya. Sebetulnya, kalimat atau diksi yang Abang gunakan ini menyudut kan atau mengalihkan ya terhadap umat Islam yang mm, bersujud ya ketika sholat mengarah um, sujud mengarah ke arah Baitullah ya dan perlu tidak tidak saya tidak ada mengarahkan diksi ke sana tidak ada okay, karena banyak tapi... saya lihat akan di film-film yeah. para penyembah-penyembah batu ya begitu di film-film okay. film, banyak penyembah batu dan mereka okay, menyanyikan oh ya ya ya ya ya oh ya ya ya ya ya sambil menguding stand batu itu. Makanya <coughs> saya perlu mengklarifikasi ini karena memang hmm. kami sebagai umat Islam itu ketika sholat eh, mengarah ke bait nggak Aku tidak ada bicara tentang itu. Hmm. Aku bicara ya, kita... ada aliran-aliran kepercayaan atau agama-agama lokal atau agama-agama di dunia ini yang mereka memang harus sujud ke arah batu itu. Kalau tidak ke arah batu itu nggak bisa. Dan mereka Coba keliling tata. batu sambil nyanyi, oh ya ya ya, oh ya eh, oh ya, oh, okay, okay. Bapa, bapa, bapa, bapa, bapa, bapa, apa bahasa bahasa apa nih, hutan hutan itu, daun berdaun berdaun, karena ada itu. Oke, okay. formula di dalam hukum positif, hukum perdata bang, Barang siapa yang menyatakan maka dia hmm. berkewajiban untuk membuktikannya. Kalau abang ya, mampu ya, membuktikan ya, kepada ya. saya agama apa, aliran kepercayaan apa yang ketika bersujud, sholat atau apapun itu mengarah ada satu itu, ya ya terserah ada apa hmm. kama apa Coba tonton ya, film sedih. Indiana Jones kau tonton film Indiana Jones Indiana Jones keberapa aku lupa itu yang ada patung hmm. batu di matanya itu dibuat permata orang itu kan sujud ke arah batu itu eh, eh, enggak sekarang aku mau tanya tidak, bang tidak tidak mengada-ngada ya, ya, okay, dan okay, itu okay. ada di India uh. karena pakaian okay. mereka kayak pakaian-pakaian okay. pakaian India oke okay, oke okay, oke okay. Sekarang saya ingin menginfruktivisasikan hal tersebut. Bagaimana apabila di dalam tanah, di dalam keyakinan orang-orang Yahudi bahwa ketika mereka beribadah, itu harus mengarah ke Bait Allah. Apakah mereka juga dapat dikatakan orang-orang Yahudi itu menyembah Bait Allah, sementara di dalam ibadahnya mereka mengarah ke arah Bait Allah sebagaimana di dalam Mazmur, di dalam Yehezkiel yang Mazmur 5 ayat ke-7 Mazmur 108 ayat ke-2 ya Heskel ayat 4:19. Oh, bahkan buka dulu, ya. buka dulu. Mazmur ya, berapa? Silakan. Salah satu kok ambil, Mazmur berapa? Uh, Masmur? Ma uh, terserah sih. Atau mau dibuka satu persatu juga boleh. Mazmur 5 ayat ke-7. Aku bacakan boleh. Mazmur berapa? 5 ayat Mas, 5 ayat berapa? 7. Tujuh. 77. Tujuh, tujuh. Nah, ini, ayo apa? Tetapi yeah, aku senang. berkasih setiamu yang besar. Aku hmm. akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Ingat nah. kalimat di situ pertama masuk ke dalam bait, masuk. Okay. Maka dia sujud ke arah bait. Bait itu yang mana? Tentu yang okay. di dalam ruangan itu. Kalau dia sujud ke pintu, mak keluar dia sujud ke arah pasar. Sekarang berhad mazmur dari mana pun situ. Uh, nah. Abang Abang belum melihat Targum, Abang belum melihat Mishnah bagaimana Rabi-rabbi Yahudi diklasen tentang <tuk> hal ini kan. Nah, di dalam Mazmur ya. 138 <tuk> kedua ke kemudian Nah, 138 sabar kalau nandar kita buka. Ya. Ayat Mazmur <tuk> ayat kedua. Ayat kedua, source 38, ayat kedua. Aku hendak sujukkan baikmu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasih setiamu, oleh karena kasih setiamu. Sebab kau buat, nama, kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Terus, apa yang mau kau lakukan lagi sini? Orang yang sama, ingat, orang yang sama. Sebentar, di Masmur 5 dan Masmur 38, orang yang sama berbicara. Di Masmur 5 ayat 7, ada kalimat masuk ke dalam baik dulu tidak mungkin di luar bait, paham? orang yang sama lo yang bicara ini. maka dia tidak perlu mengulang kalimat masuk ke dalam baitmu, ya, maka dikatakan sini aku hendak sujud ke arah baitmu, masuk ke dalam bait, kemudian sujud ke dalam bait, tidak keluar bait. Contoh, kita eh. masuk ke sebuah ruangan, ruangan katakanlah ruangan rumahmu, kau sujud ke arah dalam, ah, contohnya ruang gereja lah saya masuk ke dalam gereja saya itu berdoa menghadap kemana ke pendeta kan ke mesbah hmm. kalau orang-orang jauh dibilang mesbah kalau orang Kristen bilang uh, Altar ke arah sana kami sujud. Ya. ya, bukan ke arah pintu keluar kalau ke pintu ya. keluar kami artinya pendeta yang di belakang kami pantati ya enggak mungkinlah kami pantati dia pemimpin ibadah dia pemimpin ya. agama maka kami harus sujud ke arah mimbar itu ke arah altar atau ke arah mezbah. tidak memang tatinya sujud ke arah pasar ke arah luar kita anggap luar itu pasar paham ya nandar ya, aku izin izinkan aku berbicara ya bang sebetulnya oh, tradisi dari atau uh, aturan hukum Islam dengan hmm. hukum Torah itu memang sejalan ketika beribadah itu harus mengarah ke bait Allah oleh karenanya bang sebelum ya Sebelum ada ayat yang turun mengenai arah kiblat ke Masjidil Haram, dulu umat Islam ketika sholat mereka itu mempantati Ka'bah, bersujudnya ke arah baitul Maqdis, Yerusalem. Apakah sebentar kami... dulu Nadar. Hmm. Nadar, sebentar okay. dulu. Kau membuat sesuatu uh, diksi yang yang yang keliru saya bilang, menyesatkan orang banyak. Kamu bilang dulu nah. umat Islam ke arah Baitul Maqdis sholatnya. Tidak pernah orang Islam ke arah Baitul Maqdis. Tidak ada itu. Islam ada 610. kau karang-karang. Setelah Nabi Muhammad menjadi Nabi, barulah ada Islam itu. Maka mereka sholat itu ke Ka'bah. Kalau memang kamu bilang, sesuai dengan Al-Quran, maka Ka'bah lebih dahulu ada dari Baitul Maqdis. Ka'bah itu didirikan oleh Ibrahim. Faktanya, Sebentar. orang Yahudi tidak pernah sujud ke arah Ka'bah yang didirikan nenek moyangnya. nggak pernah. Tidak ada itu. Mereka ke Jerusalem. Ya, makanya kan aku bilang ini sebetulnya hanya ingin meng bahwa tadi pernyataan Bang Rudy uh, apa ya tadi? Tidak tahu. Lupa. Bersujud ke arah Uh, suatu tempat adalah bentuk penyembahan Padahal kami sebagai umat Islam oh, yang Aku gak bicara tergintik. Islam loh iya, Maaf iya, iya, Saya bicara Islam sebentar, Iya tahu Bang Rudi tolong dong Kalau aku lagi ngomong Didengarkan terlebih dahulu biar. Kamu jangan bersuling uh, Kita tidak bicara enggak, tentang enggak. Islam Kita okay, bicara okay, tentang okay. Katolik Dengan para okay. penyembah batu Nah oke okay, ya Oke okay, ya aku komentari ya Katolik ya jadi nanti mungkin ada diskusi khusus antara kita berdua mengenai hal ini. ya Betulkah menyembah atau beribadah sholat menghadap, eh, menghadap suatu tempat itu adalah bentuk penyembahan. Di dalam perspektif tanah dan Al-Quran. Nanti kita bahas tema ter tersebut. Nah, kita komentari bahwa di, ta, di video cuplikan Yusuf Manumbulu, ketika eh, salah seorang partisipan, dari Kristen dan Katolik berdebat, mengatakan kalau e, kita menyembah patung, adakah kita mengorbankan? Adakah ibu menyembelih ayam, menyembelih hewan korban di depan patung atau di depan e, ini? Ya, berhala tersebut. Nah, ternyata, bang, ya di dalam ajaran Alkitab. Itu ada loh. Ketika berkorban itu darahnya justru di memang ada ditempatkan ke Mesbah. Memang iya, ada. ada. Itulah zaman-zaman nah. perjanjian lama ada saya bilang. Nah, iya, itu makanya memang mereka Mesbah itu adalah di mana Nuh memanggil nama Tuhan. nenek moyang mereka paling nenek moyang kan Nuh. Baru Abraham memanggil nama Tuhan jadi di Mesbah itu Itulah sebabnya mereka di Mesbah dipotong hewan itu untuk penebusan dosa. Ada, siapa bilang nggak ada. Apakah mereka menyembah Mesbah? Kan gak ada menyembah Mesbah. Itulah namanya baik Allah, masuk wujud ini, ke arah bang. baiknya itu. Hmm. Makanya hal ini perlu kita pahamkan bersama. Secara historis memang agama-agama terdahulu atau umat-umat terdahulu melakukan hal ini. Bayangkan bang ya. Bayangkan kalau hal itu terjadi pada saat ini. Tunggu dulu. Mungkin kubayangkan mungkin sebagian dulu. Kubayangkan. sebentar, kubayangkan. Tunggu, kubayangkan dulu, sebentar, kubayangkan. Ah, sudah. Silakan, Silakan, Seandainya ada suatu umat, suatu umat melakukan nah. hal ini, berkorban dia, kemudian darah korbannya ini ditumpahkan atau di apa sih namanya dipercikkan ke dalam bait Allah ke dalam mesma mezbah tentu akan ada kalangan yang beropini bahwa kaum tersebut menyembah mezbah karena mezbah ini ternyata mampu untuk menghapuskan dosa atau simbol simbolisasi dari penghapusan dosa oleh karenanya sebetulnya kalau umat Islam ya merasa ditinggikan di terhadap setandar. Halo Nanda nah, jangan lihat dini. ke atas kayak orang step kau kayak ke orang Kenapa? step jangan lihat ke atas gini-gini nah. kok kayak orang step matamu lari ke atas jadi putih takut aku lihat kau kalau ada iblis ya, di sure. sampingmu aku lebih takut sama kau daripada lihat setan matamu okay, ke bawah okay. buat jadi jangan ya, ke atas soal. jadi tahu, putihnya itu besar Oke. gini takut-taku nah, ke bawah lihat kamera ya, nah, sabar, ya, nah, sabar. menghadapi bang Rudy ini harus sabar ya. Okay, ya. soalnya ah, aku, enak, silo, Kenapa, Abang? Abang Rudi, kenapa aku tadi ke atas? Soalnya silau mataku aku sakit kalau menghadap kamera tuh cahayanya oh. agak memukau ya. Makanya aku ke atas. Tapi aku jadi Oke, okay, aku okay, jawab yo. ya. Oleh karenanya, kenapa ada umat beragama <coughs> yang tidak pernah <coughs> mengenal kitab sucinya, yang tidak mengeksplorasi kitab sucinya? Bagaimana kitab sucinya menyebutkan bahwa bersujud itu harus ke arah Bait Allah? Ya, atau uh, Baitul Maqdis, ke arah mezbah, bahkan mempercihkan darah-darah korban ke Bait Allah, ke uh, mezbah, ini kalau dilihat secara kasat mata kalau dilihat secara apa yang nampak, orang-orang yang tidak tahu akan hal ini, boleh saja mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan ritual semacam ini adalah bentuk dari manifest, bentuk atau manifest mereka, menyembah mezbah tersebut. Karena ternyata mezbah mampu menghapuskan dosa dengan ritual atau liturgi atau sakramen tersebut sebagaimana disebutkan di dalam Yahiel pasal 45 ayat ke-19 ya. Ah, tahan, harus <SKL> sedikit dari darah korban. Nah. Ya. YSKL 45, tahan, 45 ayat ke-19. 45. Iya. Ayat ke-19. Ya, terus Imam harus 19. mengambil sedikit darah korban penghapus dosa. Nah, Jadi bukan mesbahnya itu penghapus dosa, tapi korbannya nah, itu okay. enggak. Aku klarifikasi, bentar ya. Begitupun ya. ketika umat Islam uh, mengelus atau mencium hajar aswad, bukan hajar aswadnya yang menghapus dosa, hmm. akan tetapi Allah yang menghapus dosa ketika kita melakukan perintahnya, melakukan sunnahnya. Sebagaimana di dalam Yahya 45 ayat ke-19, Bukan mezbahnya yang menghapus dosa. Bukan Ba’it Allahnya yang menghapus dosa. Bukan batunya yang menghapus nanda. dosa. Akan tetapi Elohimlah yang menghapus dosa. Harusnya diantara kita menyatukan persepsi tentang hal ini. Maaf menandar, ma ya. ma aku sebenarnya tidak mau membahas tentang ajaran Islam di sini. Saya hanya bicara tentang kekatolikan. Sama penyembah berhala. Kalau kamu bicara ajar aswat, tolong kamu lihat ini. <tuh> ya. Atau tolong share screen lah, share screen itu udah ku buat. Bahwa zaman dahulu dikatakan ada Rasul itu berupa batu putih, lama-lama menjadi hitam. Kenapa Menyodot dosa, Alendar? Eh ini gambar ah, apa? Ya? Sorry sorry, aduh agak agak sorry sorry agak apa gambar apa ini ya? Aduh kok kok mirip apa nih? Tunggu dulu. oh ya ini. Aduh sorry tadi aku karena di share screen kan jadi kecil, aku nggak lihat. Kukira ini gambar apa gitu, ayah. Ya. Oke. Okay kira salah buka aku ya ini diyakini berasal dari, dosa, dari sorga abang. dan pertama kali menemukan adalah nabi Ismail yang meletakkannya ada Ibrahim ya nah. aroma magi ah ini kamu lihat baca teruslah dari bu, ah, Gak, hadis hadisnya abang e, ini kan kesempatan kita yang sangat langka coba abang hmm. sebutkan bahwa hajat aswad itu menghapus dosa saya ingin lihat hadisnya biarkan biarkan saya membaca hadis tersebut Ya, kamu cari saja banyak itu. Enggak. Oke, sebentar. Sebentar hadis. Kutuliskan aja banyak hadisnya aduh. Ya, coba coba coba coba dilampirkan. Hadis untuk batu ajaraswat. Nah, ini. Entar ya. Sebentar. Ini oh sorry ya, ini ajaraswat dia. Ya. Kadang aku keliru-keliru dengan apa bentuk-bentuk lain. <tuh> ya, nah, ini nih. Ini. Dari Ibnu Abbas Rechul an anhuna ia berkata Rasulullah SAW bersabda, ajak Aswat turun dari sorga pada batu tersebut uh, begitu putih lebih putih daripada susu dosa manusialah yang membuat batu tersebut menjadi hitam, ya kan? Banyak lagi kau baca ajalah. dari Ibnu ya, itu, Abbas itu. Nah, ini nih, banyak lagi. Nah, yang lainlah kamu baca, saya malas. Ya, tidak, tidak, Bersama Sabani alam ini, bukti. Adam menyebabkan batu itu menjadi hitam, dan pendapat yang lebih kuat adalah uh, memahami Zahir hadis sebagai hakikatnya tidak ada penghalang baik secara akal maupun dalil. <tuh> Mengapa tidak putih lagi? Nah, ini kamu baca ayat itu. Eh ya, apa uh, ya. yang saya kasih ini? Lalu <tuh> ya, itu ada penjelasannya. Aini. Tuh ada, Sebagian orang menyimpang menentang hadis ini. Mereka berkata bagaimana bi bisa hitam karena kesalahan orang musyrik, tetapi tidak bisa menjadi putih kembali dengan keta ketaatan ahli taulid tauhid. Maka dijauh oleh iknud kuthhabiyah. Kut kut kut Jika saja Allah berkehendak, maka bisa saja akan tetapi Allah menetapkan bahwa warna hitam itu memberikan warna bukan warna-warna kebaikan dengan warna putih. Ya kau baca aja lah banyak lagi tuh hadis-hadisnya. Ya. Bahkan nanti di hari akhir. Ya, ya. Di hari akhir, okay. batu ini akan menjadi saksi. Dia akan yeah. memiliki tangan dan berbicara. Oke. Okay. hadis yang banyak. Saya Tetapi maaf, Radar. jauh dulu ya, saya, Bang. Saya, tidak, tapi maaf. Tapi... Saya tidak mau sebenarnya membahas ke arah situ. Karena saya tidak ada menyinggung hal itu ya. Kita hanya bicara justru, tentang Justru karena, karena kesempatan pada siang hari ini, Bang Rudi, hmm. bangun, ya. maka boleh dong. Dak, saya tidak, saya, ada saya ya, tidak ada menyinggung. Saya tidak ada menyinggung. Kamu yang menyinggung. Kamu yang baru nah iya barusan ini kan Bang Rudi uh, memberikan statement terhadap atau terkait dengan Hajar Aswad. Oleh ya. karenanya boleh dong saya menyampaikan pendapat atau menyampaikan saya, ilmu apa yang saya Saya tadi. tidak menyampaikan statement, tapi itu saya ambil dari hadis-hadis, riwayat ulama ya. segala macam. Nah dan tapi, saya tidak ada menyikung. Sebentar nadar, biar kita luruskan dulu Di diskusi kita ini. Saya tidak ada menyinggung ke arah Islam. Kamu saja yang uh, baperan. Kita kembali pada Manubulu tadi, ke Katolik tadi. Silakan play lagi videonya. Biar kita lihat apa yang terjadi. Nanti kalau nah, saya masuk, ini, kalau, kita, kalau kita masuk karena uh, Islam landar, takutku seperti di grupnya Zulfikar. Nanti mulai ada masuk, melapor, melapor, melapor. Saya tidak mau, tidak mau. Lebih baik kita bicara ke Kristenan. Kristen Kristianan tak ada kena melaporkan kau. Percaya sama aku. Ayo masuk ke uh, ranah Katolik tadi aja. Nah, abang ini, abang ini gak paham Alkitab. Aku yakin itu ya. Kalau yang lebih paham dari aku, ya, silakan mengenai ya. mengenai batu menjadi saksi. <coughs> apakah <coughs> hanya ada di dalam Islam? Halo Bang, ya enggak? A Kenapa kamu mau bilang Yakub batu"? Kamu mau bilang Yakub ketika meletakkan batu di bersheba itu? Betesda. Ibatu ini akan ya. menjadi tanda, saksi akan berdiri baik baik Allah. Maksudnya itu ditaruh di situ, ya di situ nanti baik Allah. Karena zaman dahulu hutan banyak. Dibuatlah tugu biar anak cucunya ketika ke situ dilihat, oh di sini di sini dulu nenek moyang kita menetapkan ini sebagai tanda untuk pendirian Bait Allah. Bukan, Bukan Yakub, Bang. Bukan Yakub. Siapa? Lah. Kalau oh, nanya saya, mau saya kasih tahu? Ya, batu penjuru kamu bilang. Batu penjuru bukan. itu bukan baju ditumpuk tumpu Terus apa? Abang bukan ini, aduh, abang itu. Abang ini udah, saya tahu arahnya kemana. Ketika orang berbicara ingin menyangka, abang mengalihkan dan lain sebagainya. Tidak ada kuali, di kan? dalam alkitab. Nah, di ayat dalam alkitab, al batu ayat. itu menjadi saksi, bang. Batu hmm. itu menjadi saksi. Ya. ya, bisa abang lihat sendiri di dalam Yosua 24 ayat ke-27 ya. kata Yosua kepada seluruh bangsa itu sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita sebablah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita sebab itu batu ini ya. ini kata-kata Yosua -kata -kata berapa? Yosua 24 ayat ke-27. Ya, 24 ke-27. Sebab ini batu, ini akan menjadi saksi terhadap kamu supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu, Yesus, melepas bangsa itu pergi masing-masing memiliki perusakannya. Artinya apa, Bang? Artinya memang <tuk> benda mati. Sebentar, benar mati. sebentar oke, dulu, nadar. Sebentar bentar dulu. Sebentar dulu, kamu saya pernah, dijelak, ya, dulu, Kan dong. sudah kamu bilang, ya saya udah tahu. Kamu pernah mendengar kan lagu apa? batak. Sebentar, kamu pernah Adi. mendengar Adi. lagu batak. Jembatan ini jadi saksi katanya. Jembatan ya, ini jadi ya, saksi. Betul. Ya, apakah ya, itu jembatan apa, itu betul-betul menyaksikan? Kan tidak. Ya, jembatan dong, jadi ketika, saksi. Sebentar. Di dalam baik di dalam Al Quran, baik di dalam Alkitab, itu benda mati atas kehendak Tuhan bisa menjadi saksi, menyaksikan. Ya, jadi kalau Bang Rudi tadi mengatakan Hajar Aswad akan menjadi saksi, lalu apa yang salah dari saksi, dari kata atau diksi saksi ini, sedangkan di dalam Alkitab sendiri, bah, uh, benda yang tidak bergerak atau benda mati itu akan menjadi saksi. Bahkan Bang, bukan hanya bukan hanya Hajar Aswad ya, sebenarnya nanti segala apapun di muka bumi ini akan menjadi saksi. Bahkan di dalam Oke, sebuah sekarang hadis. Tolong kamu share screen dulu ini bedanya dengan itu yang dibilang daripada Yosua itu share screen share screen ya ya silakan nah itu yang tanda kuning lah ada lagi nih macam ini hadis Sahih riwayat Imam but Taki dan Ibnu Abbas RA bahwa Rasulullah s.a.w. Alaihi bersabda Allah akan membangkitkan al Hajar ajar haswad pada hari kiamat ingat dibangkitkan loh bukan bukan seperti lagu batak tadi jembatan jadi saksi atau Joshua bilang batu jadi saksi ia dapat melihat artinya hidup melihat punya mata dan dapat berkata artinya berbicara ia akan menjadi saksi terhadap orang yang pernah memegangnya dengan ikhlas dan benar bukan hmm. saya yang mengatakan ini okay. berarti Sekarang ini betul-betul ini betul-betul saksi benaran bukan makna apa yang tersurat dan tersirat ya ini bukan makna yang tersurat eh, ini makna tersurat yang di Bibel tersirat. Oke, enggak sama bukan itu sama. sama, Makanya makanya ketika sama tadi Abang mana. sama Bang, makanya Abang ini banyak mengelesnya ketika saya ingin mengungkap dari aku perspektif ngeles sana. Lagi Nandar. Sebentar nah, Nandar. Ini... Aku tidak ngeles lagi semenjak corona. Semenjak corona aku nggak bisa ngeles lagi. Dulu iya aku ngeles, Aduh. ngeles komputer. Oke, oke okay, okay. mengelak lah. Abang ini selalu mengelak loh. Aku tuh sebetulnya malas kalau ayat-ayatan. E -e Makanya ada. Aku nggak ada mengelak. Apa -apa Aku tuh cara dengan, berdasarkan ayat. Coba kau karena, karena Coba abang carikan sebentar. Coba kau carikan ayat di Bentar, bukan, sebentar. Ini. Coba carikan di bibel <coughs> ayat seperti ini bahwa batu Yosua itu nanti memiliki tangan, memiliki mata, dan berbicara. Coba cari. Aku ingin lihat. Oke. Okay. <coughs> Kalau diksi yang sama memang tidak ada. Tetapi ya, esensinya memang seperti itu. Bahwa, bahwa nanti batu itu akan menjadi saksi, Bang. Kemudian yang kedua, saya ingin mengatakan, apakah hanya Hajar Aswad yang uh, tadi divisualisasikan akan berbicara ini? itu? Apakah hanya Hajar Aswad? Saya mau bertanya dulu. Karena di dalam Islam itu, yang pertama tentang uh, penghapusan dosa. ya. Jadi penghapusan dosa itu sebagaimana yang diyakiti Abang sendiri ketika... Orang-orang Israel mempercihkan darah ke mezbah, kemudian menumpahkannya. Itu bukan mezbahnya yang menghapus dosa, akan tetapi ketaatan mereka kepada Allah ketika mereka melakukan perintahnya. Dengan perintah yang dilakukan itu, mereka dihapuskan dosa-dosanya. Sebagaimana di dalam sebuah hadis ya, Man soma romadona imanan wahdiz saban gufirullahumat takuldabamin dambi barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keyakinan dan kepercayaan maka diampuni dosa-dosanya. Apakah kita menyembah puasa? Enggak. Ya, yang mengampuni, yang menyebabkan Allah mengampuni itu karena kita berpuasa. Mansoma Ramadan, imanan, wahdi sabar, Bokirullahu matafu, min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan keyakinan diampuni dosa-dosanya. Kemudian yang kedua adalah Abang menyatakan bahwa Hajar Aswad nanti akan memiliki tangan, memiliki, oh, bisa berbicara. Bukan hanya Hajar Aswad, Bang. Bukan hanya Hajar Aswad. Bahkan di akhirat nanti, di dalam perspektif hukum Islam, ya nanti mulut ini, Bang, mulut ini, mulut manusia ini, enggak dipungsikan lagi. Tetapi yang berbicara adalah tangan. Tangan mereka. Tangan kita itu nanti yang berbicara, oh dulu aku pernah mencuri, tangan ngomong. Kemudian kemaluan abang nanti berbicara, oh dulu aku pernah berjinah, aku dulu masuk ke uh, uh, ini. Dulu yang berbicara itu anggota badan. Dan Rasulullah SAW pernah memerintahkan, kalau sholat sunnah, ya, mungkin abang enggak paham sholat sunnah ya. Sholat sunnah itu dibedakan tempatnya. Jadi kalau seseorang habis sholat uh, wajib, sholat sunnahnya itu jangan di tempat yang sama. Ketika dia sholat wajib, harus berpindah. Kenapa? Kata Rasul, Tempat itu akan menjadi saksi nanti di hari kiamat akan memberikan kesaksian mereka akan bicara aku dulu si Yonatan uh, Nandar dulu sholat di sini ya Tuhan ampurlah dia nah nanti akan berbicara seperti itu bukan hanya hajar ya, aswad ya. jadi apa jadi apa masalahnya ketika hajar aswad dikatakan tidak ada masalah minta, iya enggak ada enggak ada sebetulnya, masalah dan dan, dan Nanda bang. itu kalau jangan kau okay. lucu kau bilang puasa apakah puasa disembah mana ada yang bilang puasa disembah karena ya, puasa itu enggak, bukan, ini, ini, bukan sejenis benda ini Dan hanya bisa saja mandar kalau itu okay, dari keimananmu bahkan saya, mikmu dengar, itu pun berbicara dulu. nanti aku nggak urus bahkan mik yang okay. kau pakai itu nanti berbicara aku nggak urus gak ada dengarkan rusak. saya dulu bang dengarkan ya, saya jadi Iya, jadi oke okay lah tadi manso maromadona imanul wahdi saban gurulah mataku bidzambi. barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan nanti uh, akan diampuni dosanya. Jadi bukan puasanya, eh, bukan uh, karena jad puasanya, akan tetapi karena Allah lah kita diampuni karena mengikuti perintahnya. Sebagaimana ketika orang-orang Yahudi dulu menumpahkan darah di Mesbah, ya kan mempercilkan darah di Mesbah. Diampuni dosa-dosanya Apakah Mesbahnya yang mengampuni dosa mereka Kan tidak Sama halnya ketika umat Islam mencium hajar aswad, Bukan hajar aswadnya yang mengampuni Dosa-dosa umat Islam Akan tetapi karena ketaatannya Inilah yang disebut dengan takwa bang Karena di tadi saya belum Ini saya belum berbicara misnah Belum berbicara targum Belum berbicara tentang orang-orang Yahudi atau rabi Rabbi Yahudi Mengenai arah sujud Itu kan keyakinanmu saya nggak melawan bahkan iya, kau bilang kau itu mengampuni dosamu silakan saya ada melawan hey, kita lanjutkan ya bang biar enggak meleceh kemana-mana makanya nanti Memang kalau iya, makanya, kau yang lari kemana-mana kita belum masuk ke situ misalkan ibu nih ibu menyukai suatu pekerjaan lebih dari semuanya ibu bekerja untuk mencari duit karena ibu lupa ke gereja, itu ibu termasuk penyembah berhala, Bu. Atau orang yang sangat terikat dengan kedagingannya. Ya, dia berusaha dengan segala macam untuk memuaskan dagingnya setiap hari. Itu termasuk penyembah berhala. Karena dia menggeser Allah sebagai pusat di hatinya dia. Dia mendirikan altar bagi dagingnya. Itulah penyembah berhala, Bu. Tidak sesederhana orang di depan patung, Ibu. Kita menghormati bendera merah putih itu, kita menghormati... Simbol negara Bu, bukan kita menyembah negara itu Itu beda Bu, itu satu Soal penyembah Sekarang tentang saudara Yesus ya Saya ingin bertanya sama Ibu Saat Yesus ya. disalib, saudara Yesus di mana ya? Saat Yesus disalib Dimana saudara Yesus? Ibu punya anak nggak Bu? Saya punya anak Ada berapa Bu anaknya? Ada dua Kalau salah satunya Meninggal dan ibu sudah tua Dia berpesan kepada sahabatnya Untuk merawat ibu Kira-kira logikanya masuk enggak? Ibu kan masuk Pak, Pak Clay saya, Pak Clay saya boleh bisa menjawabnya hmm. Karena berhubung buat Bapak juga kan Cuma diberikan lima menit oh, ya Saya minta saya, nah, saya, minta, menghargai... saya minta diberikan Waktu lebih banyak karena Biasanya cabut Pak pun Clay Pak Klee, tolong santai aja Pak ya, tolong santai aja bicara. Ya, ya baik, baik baik, lanjut-lanjut. Oke, okay. okay. silakan. Oke, okay. Pak Klee, saya menghargai apa yang menjadi kepercayaan. Saya berharap juga Bapak bisa menghargai kepercayaan yang saya anut ya. Saya tidak mempercayai apa yang dikatakan atau penafsiran manusia. Yang saya menemukan semuanya itu adalah di Alkitab. Jadi kalau bapak tidak menemukan, Anda tidak, Anda tidak menemukan saudara Yesus Pak di, di, di Pak, bonsai, Pak, Pak Clay, Pak Clay, sebentar Pak, tolong kalau narasumber lagi menjawab, tolong Anda diam dulu sampai beliau selesai menjawab, baru Anda memberikan tanggapan. Jadi supaya diskusi kita itu enak gitu ya. Lanjutkan okay. Bu, lanjutkan. Baik, Baik. Saya minta waktunya saya harap... agak lama seperti waktunya cabe ya. Ketika Murfadin bicara, karena ini kan spesifik dia menyebut Katolik, dia menyebut saya sebagai orang Katolik berhak mempertanggungjawabkan iman kami. Ada 1,5 ya, ya, ya, ya, ya, ya. miliar orang Katolik di sini dan mereka, mereka bukan itu, penyembah patung. Stop dulu. Nah, sebentar. Saya lebih tertarik sebelum masuk ke materi ya melihat Yusuf Manubulu. Ya, sebenarnya Yusuf Manubulu ini apa yang dilakukannya? Kalau menurut saya dia itu tidak punya apa-apa. Dia mempertontonkan orang untuk melaga-laga orang satu orang dengan orang lain. Manubulu santai saja kursinya ada berubah, hampir kursi emas, <gifat> <gifat> ya yeah, kan? Kayak Pak apa Gilbert itu kan ada kursinya emas yang besar itu yang cat emas itu ya. Saya tidak tertarik melihat manubulu ini. Ya dari gaya-gaya dia, nah, maaf, maaf dulu nadar nah, terlepas dari dari kau mengatakan ini itu ya. Gaya-gaya manubulu ini apa? Dia duduk manis. Orang disuruhnya ber, berlaga seperti ayam, itu ayam jantan lawan ayam cina menyaksikan penontonnya dia sebagai wasit. Ini tidak saya suka dari menubulu, tapi dia ini anak didiknya tampar lagi sama dengan tampar lagi juga ya gaya-gayanya sama. Saya bukan anti kesaksian tidak, tapi orang banyak mengira saya anti kesaksian tidak. Anak anak didiknya uh, tampar lagi semua ya seperti gaya-gaya madibulu nih Fatima Saktia bulu dan lain-lainnya Ya, saya tidak tertarik itu gaya-gaya dia duduk dia gini ah, Pak Clay Pak Clay atau ah, long ini, ini ini ini harusnya dia sebagai orang Kristen membatasi ibu itu yang juga Kristen berbicara sama dengan saya ketika di room saya ada orang bilang Wah Katolik, tunggu tunggu dulu kita jangan masuk ke sana itu kalau orang sebagai sesama Kristen tetapi apakah itu salah oke kita anggap oke bebas-bebas saja -bebas tapi apakah si Manubulu siap untuk dibilangin? demikian. Sama dengan saya ketika membilangin, siapa yang berbicara sikara raba, raba itu bicara setan. Orang marah-marah. Maka dari itu kawan, saya tidak suka gaya-gaya Manubulu yang dibela-bela oleh orang-orang Kristen, sebagian orang Kristen. Gaya-gaya Begoders ini tidak baik kawan Kenapa saya katakan tidak baik? Kalian lihat, dia mengambil keuntungan dari orang bertengkar itu. Loh, kok bisa sang debater? kalau saya menyatakan dulu uh, mengenai si karabara itu kan saya sendiri. Saya tidak melaga orang, saya ditanyai orang saya jawab. Kalau yang dilakukan mana bulu ini memang dia sudah orang yang sudah panik. Ber, -ber YouTube 5 tahun tidak naik-naik. Maka datanglah nabi-nabiah, nabi-enabiah, nabi, nabi, nabi, eh, nabi, nabi, nabi tampar lagi, udah bulu Ini saya kasih Telegram, saya kasih ini banyak orang murtadin situ. Kumpul-kumpulkan aja kok buat kesaksian. Awalnya bagus lama-lama yang terjadi lihat seperti itu dia hanya duduk manis seperti raja gladiator bertarung dia lihat eh ah, klek klek ah ini ini ini katanya orang itu bertarung dia tidak bisa membatasi apa yang mau dibicarakan orang-orang seperti Manubulu ini banyak penggemarnya kawan karena orang suka melihat orang bertarung seperti ayam ketika Manubulu dulu berbicara tentang kekristenan tak laku Faktanya masih ada. Buka channelnya itu. Lihat dari awal sampai tahun berapa ya tahun 2020, awal-awal itu, tak laku. Setelah dia melaga-melaga ayam, orang-orang Kristen jadi seperti ayam di laganya, bahkan Murtadin dan orang Islam di laga, baru dia laku. Dan faktanya dia langsung membuat channel baru, milik anaknya. Tujuannya sama, untuk meraup mendulang. Mendulang apa? Ya kalian tahu sendirilah. Kalau orang membuat arena sabung ayam, tujuannya apa? Agar orang yang datang ke situ, dia duduk manis saja, terjadi sabung ayam, dan dia memperoleh keuntungan dari sabung ayam itu. Kan demikian. Makan anaknya. Untung YouTube men-strike anaknya. Kalau tidak, ya itulah yang terjadi kawan. Mungkin dibuatnya nanti untuk istrinya lagi. Untuk cucunya semua. Materinya itu, itu aja. Dia bicara firman Tuhan tidak laku. Kenapa enggak laku ya? Karena dia memang enggak pandai membawakan itu ilmunya sedikit. Dia pintar karena bertemu dengan Nabi ke-26, Nabi Tamparagi. Loh, kayaknya kau marah sama sama Tamparagi begini. Ya memang saya marah. Banyak anak didik Tamparagi termasuk Joshua Tehu. Kan mereka ketawa-ketawa. Akhirnya apa sekarang? Berlarian ilmunya. Si Tamparagi apa? Senang-senang aja. Karena orientasi mereka ini, kelompok mereka ini adalah bisnis bisnis murni itu yang saya lihat mereka membuat ini menjadi sebuah ajang-ajang uh, uh, uh, uh, um, apa namanya itu ya? orang menjual orang itu yang saya lihat yang saya lihat itu kalau memang orang coba ya bicara firman Tuhan tidak akan laku saya berani potong iris telinga hanya sang debater yang bicara firman Tuhan banyak yang nonton saya bukan sok-sokan itu fakta saya bukan pendeta kayak Philip Mantopa wajar karena dia pendeta terkenal si siapa satu lagi Gilbert Romandong wajar karena dia pendeta terkenal tetapi itu pun mereka stres awal-awal dulu berbicara be be be firman Tuhan seolah-olah orang Kristen hanya 10.000 tak lebih yang nonton 400.000 2000 3.000 hanya gitu-gitu aja tetapi begitu dibuka keran untuk melaga-laga ayam sukses kawan laga ayam lah mereka loh kok bisa demikian Coba kamu masuk nandar ke kontennya Joshua Teu. Dulu dia bicara Firman Tuhan siapa yang nonton? Subsribelnya rendah. Setelah dia melawan si si apa doktrinnya sendiri, oneness melawan Tritunggal mulai rame. Memang itu yang mereka inginkan. Sama dengan saya kalau saya mau rame gampang, saya lawan semua Tritunggal ini segala macam. Saya bukakan rahasia dari apa doa apa namanya itu sebentar Nandar. ada buku-buku Katolik tua kalau kita bilang apa namanya ya rahasia-rahasia kayak FBI gitu ya rahasia-rahasia itu mengenai tesis dan antitesis subscriber saya banyak-banyak dan orang pasti senang tapi saya nggak mau itu karena saya tujuan saya sudah jelas berdebat dengan orang Muslim dengan orang Kristen kenapa kamu berdebat ya yang tidak saya paham dengan apa yang ditelorkan oleh bapak-bapak gereja. Saya harus berdebat dong. Kalau enggak saya debat itu menjadi sebuah bumerang bagi orang Kristen. Apalagi orang yang baru belajar Kristen. Atau yang mengenal Kristen. Lihat sekarang. Seorang murtadin seperti Fatimah Satkiah bisa melebihi profesor doktor. Hebat, luar biasa. Saya heran ilmunya tidak ada tetapi hanya modal nyap nyap nyap nyap dari tanpa lagi saya tahu tanpa lagi memberi masukan ke dia kemarin saya diminta email saya gunanya apa coba kalau tidak melakukan sesuatu hal yang amat sangat teramat buruk saya bilang oke okay, kita live-kan kalau mau bersama-sama saya bilang saya orang terpercaya sini akunmu kalau live di seremek bersama kan dia harus mengasih akun ID dan password baru bisa saya bilang Datang dia, enggak, gini aja bang. Email abang lah kasih sama saya. Tujuannya apa? Saya bilang. Saya tidak percaya sama dia, karena di belakang dia ada tampar lagi. Saya tidak percaya bukannya sama dianya, tapi sama tampar raginya Karena dia bisa jadi punya akar kepahitan kepada saya. Saya kan tidak tahu. Saya bilang, ini grup-grup orang ini kok mengajari aku jadi bodoh. Dan demikian. Kalau dia kayak aku. Aku orang terpercaya masih sampai saat ini di dunia maya. Satu grup pernah saya pinjam... Anggotanya itu sampai 600 ribu, saya kembalikan baik-baik. Saya masuk jadi admin. Tapi saya nggak kick semua adminnya. Setelah selesai, saya kembalikan. Di dunia maya masih saya orang yang bisa dipegang kata-katanya. Tapi mereka saya nggak kenal. Kenapa dia minta email saya? Saya nggak tahu apa gunanya. Nah, inilah yang saya bilang. Grup-grup mereka ini, kan itu grup-grup mereka itu semua. Yusuf Manabulu, Tamparagi, Joshua Tewu, <tuh> Patimah Kia. Pastor Sarah, PS bukan pastor itu ya, tidak ada saya lihat kayak gitu Pastor apa Alis Haleluya. ya ciptaan Tuhan dia nggak pak pede, dibuangnya semua dibuatnya sendiri, itu bukan pastornya pasar, PS pasar, ya dan lain-lain. Mereka ini awalnya memang bicara tentang Firman Tuhan sehingga orang Kristen tertarik dan mengeluh-ngeluhkan mereka, tetapi sekarang mereka memutar semua Firman Tuhan itu dengan pengetahuan mereka yang dangkal. Sekalipun Joshua hmm, Teu ber bergelar bang. doktor, sekalipun Joshua Teu bergelar doktor, saya bisa pastikan ilmunya dangkal. Dan saya sudah tantang dia berdebat. Ini hari kedua, tinggal lima hari lagi. Oke, itu yang bisa saya berikan nalar. Ini enggak tahu sinyalnya, Bang Rudi. Yang jelek apa sinyal saya yang jeleknya? Hmm. Bang, bang, sinyal halo. yang jelek, orangnya yang jelek. <laughs> halo, halo. Oke. Okay. Sebentar ya, aku tanggap sedikit. Aku kira, aku sebelumnya mengira bahwa sang debater ini satu geng sama Yusuf Manubulu. Ternyata enggak ya? ya enggak. Dari dulu saya tidak. Sembuh. Nah, aku Jadi mau nanya nih, jujur. Manubulu. Ya, jujur. Siapkan. Jawab jujur. Hmm. Nah, aku, aku membenarkan analisa sang debater Apa analisanya? Ya, yang tadi itu. Jadi ini. Yusuf Manubulu itu ternyata memanfaatkan orang lain untuk kepentingan channelnya, untuk kepentingan uh, ini ya adsennya ya, sampai membeludak semacam itu. Dan aku menjadi berpikir, oh iya ya, sudah berulang kali loh murtadin itu dipermalukan, tapi tetap aja dia bikin seolah-olah nggak ada malunya. Ya enggak Apakah ini bagian dari analisa Bang Rudy? Oke sekarang coba dibuka itu uh, apa ya saya share screen dulu biarlah banyak orang Kristen marah sama aku aku enggak peduli tarian eh uh, mana bulu ah. tar Ya, coba di share screen nah, nah. Bentar, bang. mana enggak ada ah ada itu udah saya share screen ah coba perhatikan ya kita kembali ke akar dia dulu ke akar dia waktu dia menjadi pendeta seorang gembala yang baik sekarang dia pendeta sudah mata duitan atau mata apa namanya itu mata uh, subscriber ini kita kembali ke awal dulu saya kembali begitu Tunggu ya, sabar-sabar. Hmm, saya tidak bohong. Ah, ini dia pertama dulu bicara tentang Firman Tuhan. Ini lihat yang tubuhnya dihancurkan generasi muda. Dengar ini 1100 yang menonton, ya kan? Nampak ya di layar? 1100 sudah berkhotbah dia di gerejanya sendiri pakaiannya bagus segala macam videonya bagus tak ada yang nonton ini kenapa manusia sulit mendapat berkat 1,8 1800 yang nonton waktunya sudah singkat PS Yusuf Manubulu 692 yang nonton ya ini adalah cerminan orang yang stres bicara firman Tuhan nah, ini kuasa perkataan khotbah Yusuf Manubulu 2000 yang nonton dengar suara dewan tiga yang nonton tiga ribu seribu jejak digital tidak bisa dibohongi dihilangkan tidak bisa dia ini adalah seorang pendeta yang stres berbicara firman tuhan nggak laku padahal dia punya jemaat dan laku nggak ada yang melirik dia pun nggak ada hanya segitu-segitu aja seribu dua paling tinggikan tujuh ratus tiga ribu tiga tujuh ratus hanya itu aja nggak ada yang lebih Kemudian datang tampar lagi sebagai pahlawan bagi pendeta-pendeta stres. Saya bilang stres aja nih. Mulailah dia mengutik-utik tentang muslim, muslim, mujizat, muslim, murtadin. Semua dibuatnya murtadin orang. Orang yang sudah bertobat pun tetap dia katakan murtadin. Padahal murtadin itu artinya apa? Meninggalkan Yesus. Mereka tidak meninggalkan Yesus, malah datang kepada Yesus. Kalau dibilangnya mengenai misalnya ini tentang Islam Islam silakan tapi jangan sebut mur murtadin dong ya mulailah dia naik ah, ketika dia sudah mulai mengeksplor orang ini ya tetapi ingat ketika dia bicara firman Tuhan kembali ah ini contoh Apakah Tuhan Yesus datang untuk membawa agama tanda tanya tak ada yang nonton 8.300 8.300 tapi begitu buatnya mualaf. setelah mempelajari Islam memilih kembali kepada Tuhan Yesus 66.000 yang nonton saya bukan fitnah. Dia ini adalah pendeta stres ber-youtube. Saking stresnya dia ketemu dengan nabi, nabi ke-26. Siapa nih? Tanpa ragi. Memang betul. Sifat nabi-nabi setelah Yesus itu nabi-nabi palsu. Dia menggiring yang dulunya pendeta itu mengembalakan, yang dulunya pendeta itu bicara firman Tuhan, hey, Iblis datang. Dibesarkan gambar saya dulu, Nandar. Biar cantik lu dikit. Nah. Hai, katanya sinak, tanpa tamparagi sudah lama bulu banyak kali gaya kau bicara firman Tuhan selama lima tahun kau nggak laku-laku katanya ini lo ada ini ha kau nanti dapat subscriber dapat viewers dan dari semua itu kau akan didonasikan orang maaf saya katakan demikian saya juga diajari tamparagi dulu saya nggak paham dimana donasi donasi ini jujur dan saya ucapkan terima kasih kepada tamparagi dan kepada Pak Layar Teologi yang mengajari saya untuk Uh, membuat uh, join join apa member itu itu pak layar teolog yang mengajari saya saya nggak pandai kalau cari-cari uang gitu kawan yakin saya dulu hanya lurus-lurus saja -lurus bicara begini begitu gini dapat gaji dari YouTube ya nah yang terjadi apa pendeta yang seharusnya bicara Firman Tuhan dibalikkan sama tampar lagi kau nggak ada pendeta-pendeta kau goblok kau katanya lihat aku bisa aku subscribekku banyak uang mengalir banyak tam tampilkan 100 itu nomor rekening katanya tiru laku katanya gak usah kau bicara-bicara firman -bicara Tuhan ini nih ada lagam kita buat yuk kau tinggal siapkan arena enggak capek-capek enggak perlu mencari-cari uh, konten suruh aja orang ini bicara sama orang ini laga katanya terjadi laga ayam dulunya dia melaga hanya muslim sama muslim lama-lama Kristen sama Kristen ini yang saya enggak suka dari mereka ini saya tentang dari dulu tetapi banyak pendukung mereka Kristen unyu unyu yang tidak tahu konsep mereka ini ke depan apa. Kalau saya sudah dapat membaca konsep mereka ini ke depan apa, semua hanya berorientasi kepada apa? Apa ku dapat? Apa kau dapat? Hanya itu orientasinya. Fatima juga demikian muridnya tanpa lagi. Dulu bicara tentang uh, dia berdebat sesama is dengan orang Muslim. Lama-lama di laga tanpa lagi sudah kau lawanlah Kristen sama Kristen. Jadilah mulai tampar lagi membawa Joshua Dewo gitu juga, lain Kristen sama Kristen. Mulai saya dengan tampar lagi juga begitu, kan dia yang memulai. Dia yang membuat apa-apa uh, uh, ini semua. Tetapi karena dia banyak membernya, dia, maka saya dipojok-pojokkan mereka. Saya bagi saya tidak masalah saya Tak ada pun menonton video saya saya santai. Ya, sudah saya bilang dari dulu tegas. Ya kan? Ketika saya sudah melihat sesuatu hal yang tidak baik, saya kasih tahu kepada orang. Orang goblok pasti akan melawan. Karena saya tahu arah mereka ini kemana, setelah ini apa, setelah ini apa. Dan terbukti sekarang. Kristen sama Kristen dilaga. Dan hasilnya apa? Orang Muslim banyak tertawa, banyak menonton, banyak senang. Jadi menurut orang Kristen saya diam saja. Gak usah kamu lawan. Sekarang Nabi baru ada luga tambunan. Sebagian orang bilang, diam aja kau begini. Enak saja diam saya bilang. Kalau saya diam, banyak orang akan tersesatkan dengan nabi-nabi baru ini tiga langsung nabi baru datang Paul Zang uh, tanpa ragi dan luga tambunan saya nggak tahu apa maksud mereka ini ya oke okay, Nandar uh, karena aku belum makan aku mau makan dulu karena aku mau live di tempatku ya aku udah janji jam satu. saya cukupkan dulu sampai sini Nandar ya itu saya lihat ada banyak yang masuk aja aja mereka diskusi ya Halo Nandar ya ya makasih nah, aku izinkan kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan ya kawan-kawannya. Begitulah kalau berbicara ini. Siap, siap, siap. Terima kasih.